banyak orang mengatakan ustadz anak banyak dosa anak berlumuran dosa kepada allah ini macam-macam gimana allah akan ijabah doa anak nggak yakin ketika dirinya berdoa kepada allah allah akan ijabah ini diantara penghalang nih diantara mawani ijabah itu doa diantara penghalang di ijabahnya doa seseorang adalah dirinya nggak yakin ketika doa kepada allah akan diijabah Gak boleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Doa Allah dan antum muqinuna bil ijabah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian akan diijabah oleh Allah wa alamu Allah la yastajibu min qalbin ghafilillah dan ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi kemudian lengah dari Allah jadi ketika doa tidak nggak serius gitu, nggak apa nggak fokus, hatinya lalai kemana-mana atau mungkin fokus tapi hatinya kemana? Waalaikum ghfirullah an allahalaiyastaji bumin kalbin ghafilin lahin Sesungguhnya Allah azza wa Jalla tidak mengijabah doa dari hati yang lalai lagi lengah. Subhanallah. Kita kembali yang tadi, kalau ada orang mengatakan, ustad saya penuh do dosa, banyak maksiat dan lain sebagainya, saya mau tanya kar makhluk makhluk terburuk di alam jagat raya ini siapa makhluk terburuk iblis yang sudah pasti mendapatkan nerakanya Allah yang sudah pasti dilaknat Allah sampai hari kiamat iblis pasti masuk neraka loh pasti masuk neraka tidak mungkin tidak ketika iblis memohon kepada Allah minta kepada Allah Allah ijabah Buka surat Al-Hijr Surat 15 Ayat 36-37 Surah Al-Hijr ada juga di dalam surah Al-A'raf Kalau tidak salah Di Al-A'raf Surat Al-Hijr Ayat 36-37 Allah aswajal berfirman Qala Rabbi faangzirni ila yawmi yub'athun Qala fainnaka minal mun'harin Allah berfirman yang artinya Kala. Iblis berkata kepada Allah ila Ya Allah Tangguhkanlah umurku sampai hari berbangkit nantinya Tangguhkan umurku sampai hari pembalasan nanti Allah Lihat bu, lihat pak Ini doa Iblis bukan? Permohonan Iblis kepada Allah bukan? Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Iblis Sesungguhnya engkau adalah termasuk makhluk yang ditangguhkan umurnya sampai hari berbangkit nantinya Lihat Bapak Ibu sekalian Alima Sufyan bin Uyayna mengatakan Kalau syarrul khalq Kalau makhluk terburuk di alam jagat raya ini Makhluk yang pasti masuk nerakanya Allah makhluk yang pasti mendapatkan murkaNya Allah, mendapat laknatNya Allah. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah ijabah doanya, Allah ijabah permohonannya. Bagaimana dengan seorang muslim yang ketika dirinya bangun di tengah malam mencari sepertiga malam, kemudian menangis penuh air matanya menengadahkan tangannya ke langit? Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih pantas untuk mengabulkan doanya? Jangan pernah sia sia jangan pernah namanya tidak yakin kepada Allah dalam Berdoanya. Iblis, bayangkan Bapak-Ibu sekalian Memohon kepada Allah dari tangguhkan umurnya Doa nih Kemohonan kan? Apa kasa Allah? Sesungguhnya ka engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan oleh Allah Azza wa Subhanallah Bagaimana dengan kita Bapak-Ibu? Kita sering lupa nih tengah masalah ini nih Sering lupa Subhanallah Ketika kita doa kepada Allah Kemudian kita lupa menekatkan, berazam, tekad kuat gitu menancapkan dalam hati kita Allah Allah maha, maha maha segala galanya dalam segala sesuatu. Yakin sama Allah Allah akan kan? Ijabah. Karena itu ada banyak sebenarnya mawani. Ada banyak apa penghalang di ijabahnya doa. Paling tidak ada 50 loh itu. Kalau kita bahas sekarang sampai seminggu ke depannya <laughs> Ada 50 paling tidak apa mawani al-istijabatu Penghalang-penghalang diijabahnya doa seseorang di antara ini, ini ketika dirinya berdoa. Tidak timbul keyakinan Tidak timbul azam yang kuat kepada Allah Tawaraka wa ta'ala Ini diantara mawani hijabatul doa.